で、気 oke okay, so guys balik lagi bareng wa dan Drimulana di game Princess connect red ya, server ini yang dimana ini adalah kolaborasi lagi melanjutan dari eh uh, apa tuh? Oh ya yeah, idol Master <laughs> sampai lupa Oke okay, untuk karakter selanjutnya yaitu adalah yang dimana-mana ini sangat banyak diincar oleh manusia-manusia atau lelaki lelaki di luar sana ya banyak dijadikan sebagai bahan yang tahu-tahu aja lah ya <laughs> namanya itu adalah Shibuya Rin kalau nggak salah ya Rin Oke Mari kita login oke, kita langsung gacha saja kali ya menininya sebelumnya kita udah 270 kita di sini dulu dong buang siang. Oke. Tamun ini, Bro. Apakah kita pencet-pencet dulu ini? Uh, mantap nih. Man. Rinnya mantap, sih. Ini yang paling banyak diincar nih si Rin cuy. Ya udah, semoga lah. Oke. Okay. Kita pencet-pencet dulu. あ、mulai untuk, untuk 10 pertama. Game masih belum Sama, uh, jarang di 10 pertama. Okay, skip Oke, okay, pul yang kedua. Let's go. Masih belum? Skip skip skip. Oke, okay, pul yang ketiga. Masih belum juga. Waduh Wih banyak juga tuh di mak gigi. Oke pull yang ke 40 Wah apakah Apakah bisa langsung cuy Mudah-mudahan lah ya eh. Gua gak mau banyak Addition ini tuh Apa namanya Diamond gua karakter baru di urutan terakhir siapa itu please lah langsung lah please nah ini nih siapa nih wooo oh, langsung coy. nice akhirnya Uhh mantap mantep, mantep. screenshot dulu bang. Hmm. Akhirnya kapan lagi tuh? Sebenarnya gua ingin cara harin ya daripada uzuki kemarin tuh. Ya. Thank you guys sudah nonton video ini. Jika kalian suka, jangan lupa diberi like dan subscribe juga channel gua. Oke, okay, gua ada yang undur diri. Sampai jumpa di live stream. Eh, di live stream. di video berikutnya. Bye bye.